Bar nang siang digerena Oda seperti anda menjadi Iron Man. ding karena alam lain ikan iu makan tomat mang deket balenang siang gigirin enak belakulon belakang belakang bela air seletik oh mengoleh hmm rasanya seperti anda menjadi oh dading mengoleh didia karena lamun tenggadah ding mengoleh maneh tegau jeng aing lain bahan aing goblok ikan rio makan tomat goblok muntek adil Oh, daging mengoleh. Rasanya anjing banget. Bosen ya Maniawirine naon. Kau bisa ke itu jadi kenduri. Kau biayakan wajah. Kalau cokelup, kalau cokelup anjing. Kau biayakan wajah. Kau biayakan wajah. Kau biayakan wajah. Kau biayakan wajah. Kau biayakan wajah. Kau biayakan wajah. Kau biayakan wajah. Kau biayakan Gacur, mendingan yang ngalosok. Eh, gacur haram gak dong, masih kene daripada. Udah, semangat dia mana potret, ya mana pesen Indonesiaan, mana hobi Indonesiaan, sok jadi penulis kusia. Aing begini ngomong, nah jadi penulis yang blogger. Ya walaupun kemarin aing kasar, tapi rasanya aing nggak mau berdebat, tapi terserah nanti ya. Ya, dua puluh lima orang positif. Pemuda-muda jangan takut berbuat salah, pemuda-muda. ya, guys. Selamat mencoba pemuda dalam masa pencarian. So, jangan kusia Presiden tuh mana di mana dalam lakonan? Mana? Moga atau bukan buka modal aja dari atau mutu mutiran untuk dagang, untuk usaha. Tanya semua modal, karena usaha di pinggul aing teh. Ta. Maret, Tanya ke Maret, Insya Allah dijawab. Intinya nama Maret kudu semangat ayo dia soal ngalocok, naik kan si naik ayo si goblok si diman goblok ngalocok ngalocok minulan ayo ngateng yaa, karang ngalocok bahaya eee, uh, daripada ngalocok eh, daripada ngalocok, gede nya orang temenin gini lo baik istigar ini tapi nalaki mah daripada emuli nya orang mah nih ayo man daripada emuli, ayo nya seumur hidup, orang umur hidup, ayo ngayong keberangasaan, nawewe Jangan pernah berbuat jalan lain, pernah kamu duduk. Belum Allah, Batak insya Allah urangga tiga benar, kan dengar, khususnya Allah itu. Jangan pernah urangga keberangsaan, jangan kawin. Nah, naon jangan nahon. Ayah awet, awet kiraongge, urangga man itu, sihir ngeja kawin. naon, nabun ngeja kawin, kumanga inung aing, Nah, kembali dek kayung aing gitu kira so, jadi kendut, hobi main layangan hobi main kaci jualan kaji. Ing, hobi ngobrol pru, jadi kendut, ingnya, ing, hobi ngopeng. Namun siya masih kena-kena nge-prank seka artis siya jahili yang mau blok. Jangan liat seorang nge-prank mereka artis dari kesehatan.